Oke okay guys, ketemu lagi dengan gue, PINCEL105Production Kali ini gue akan membuat sebuah tutorial ya. Tutorial bagaimana caranya ngerubah merubahin screen atau layar akhir pada video channel kita Oke, okay, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis, dan subscribe itu juga bayar ya Oke, okay, jangan lupa subscribe, internet subscribe itu gratis Subscribe itu gak bayar ya oke okay, ini dia videonya oke okay. okay guys ketemu lagi di channelnya Pincel 105 Pro uh, kali ini gua akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara merubah layar akhir ya dalam uh, bahasa gaulnya end screen uh, lanjut saja oh iya yes, sebelum itu jangan lupa Like, comment, dan subscribe my channel ya. Oke, okay, ada di pojok sebelah kanan, tinggal tekan aja subscribe-nya. Subscribe itu gratis. Oke, okay, langsung aja kita guys. Kita langsung masuk ke sini, guys, ke YouTube desktop. Aduh, sorry, sorry, masuk ke YouTube desktop yang ada di Chrome. Kita buka. Ini seperti ini, kita buka yang pojok kanan, kanan atas. Ini buka di klik channelnya, buka di Creator Studio. Oke, setelah Creator Studio ini, nah, ini dia muncul, guys. Ini dia beberapa videonya. Nah, masuk di pengelola video. di sini kita pilih yang kita dulu cari videonya ya, Nih, kita cari dulu videonya yang mau kita ubah. Coba kita cari video Wah yang masih belum ada ini ya suktanya ya. di sini Jadi kita ambil yang video yang ini yang tutorial setting kredit di Premiere Pro 24 dua empat manual tag kita masuk di edit nah, di klik aja guys edit nah nah ini setelah ini kita ambil yang mana yang mampu? nih masuk ke sini ke layar akhir ya ya kali ini kalau menggunakan YouTube Bahasa Indonesia karena bahasa Inggris gua agak cuma yang ya kurang memahami lah. Gitu ya. Nah kita masuk di layar akhir. Nah di layar akhir ini. Nah, kita tunggu. Nah di sini, nah di sini nah, udah pakai nih. Gua pakaiin semua dua. Misalkan kita mau tambahin, bisa aja disini Misalkan kita tambahin elemen ya, tambahin elemen yang lain. Nah disini. Lalu, di sini, lalu klik video atau playlist. Nah dari sini diklik. Bisa nah, guys ini mau diambil yang mana mau mau pilih upload terbaru terbaik untuk penonton atau mau cobain yang ini. Misalkan pilih video atau playlist terkaitannya di sini. Nah di sini udah banyak pilihan videonya. Nah, tinggal teman-teman aja mau video mana yang mau dijadikan buat di layar akhir video tersebut misalkan gua ambil yang ini ya, yang pas ulang tahunnya Ali Akita ya, jadi ya. dangdutnya nyemolatat, oke, nah ini bisa nih guys, ini gua pakai yang ini, nah ini buat channel gua, lupa. Nah, kita atur dulu biar gak kian, masih ada satu lagi, ini kan batas ininya cuma empat ya, empat elemen, dan masih kosong satu di sebelah sini, di sebelah sini, sebelah kiri sini masih kosong, nah, kosong bisa kita tambahkan lagi sama saya seperti tadi, buka di videonya atau playlist, lalu buat ke sini, yang nah, setelah sini, saya kita mau pilih yang mana, misalkan gua pilih lagi yang ini, misalkan gua ambil yang ini, yang kemarin gua bikin unboxing tentang mini stand tripod, kayak posisi sisipkan ini di end, di end screen ya, end screen atau layar akhir di video Ini. Hmm. biar ini kan masih tetap akan di sini ada harap tambahkan ruang antar elemen. Nah karena disini bertumpuk ya satu elemen sama elemen lainnya. Nah yang ini kita pisahkan di sini. Nah, ya setelah seperti ini, udah guys, itu dia. Tinggal kita simpan aja. Nah, itu dia lagi proses menyimpan ya. Sinyalnya lumayan perhatinkan. Dia lagi loading. Kita tunggu. Ini akan menyimpan. Oke, gua hilang. ini dia lihat ini. di sini udah ada ya udah yang kita ubah tadi udah ada di sini semua ini dia oke sudah ada di sini semua nah. udah tersimpan nah. setelah tersimpan sini nah telah simpan aja nah. tuh ketika ini terus semua perubahan telah disimpan berarti kalau kita melihat video ini otomatis ini akan muncul di menit ketiga 6 detik tiga ya. lewat 6 detik si istrinya akan muncul di waktu segitu oke kita kembali ke sini dan hasilnya bisa teman-teman yang -teman sendiri di channel saya apakah benar seperti itu atau enggak ya guys itu dia tutorial dari gua Oke jangan lupa like komen dan subscribe ya karena subscribe itu gratis guys gratisnge bayar ya Oke sampai ketemu di video tutorial selanjutnya